Kau tahu, Bandung, kota kelahiranku Meskipun rumahku sekarang di ujung barat jawa-barat sana Bandung tetap tempat ternyaman sejauh ini Bukan alasan Bandung itu dingin, Bandung itu indah Tapi Bandung memiliki sesuatu yang lebih indah Itulah sesuatu yang kukagumi Makhluk Allah yang selalu menjagaku Aku suka ketika dia bersamaku tapi saat ini tidak. Ketika aku sadar, sadar akan ini semua salah. Aku akan mempertanggungjawabkannya nanti kelak setelah dunia berakhir. Apakah aku sudah benar dengan ini? aja kan bisa juga nanya. Bunda tahu gak kita pacaran? Eh, tahu kenapa emang? Enggak. Jadi pergi kan? Ayo, ini. Iya, ini, selamat malam. Gimana? Senang gak hari ini? Hmm, senang. Kan kita saat dulu ya, udah asap. Ya, ayo. Kita saat masih Masjid Nurul Iman aja ya, Kang. Ya, yuk kakak kesini sama siapa? eh, sama teman. emang kenapa dek? yakin sama teman. sama pacar dek. tuh kan, kak punya pacar itu enak ga? kok nanya gitu? nggak apa-apa. jawab. enak dek kalau kemana-mana tuh merasa ada yang jagain. kamu mau apa dek? surat. Iya, Yes. Mau makan dulu gak? Enggak, kan gak enak badan Mau langsung pulang aja Mau lebih rahas enak badan Kita ke dokter dulu ya Enggak, kan pulang aja mau istirahat tapi yakin nih, mau makan dulu enggak kan, nanti aja di ya udah ya pulang bukankah enak mempunyai seseorang yang memperhatikan kita bahkan lebih dari orang tua kita orang lain mungkin menilai ini terlalu lebay tapi aku tidak peduli akan hal itu awalnya aku langsung masuk ya kan sebentar jadi kenapa kamu diam aja? nggak apa-apa aku langsung masuk ya kang mau istirahat. masuk aja, nggak usah cuma cantik ini biarin sendiri. ya udah, selain istirahat jangan lupa minum obat ya. ya. aku langsung masuk ya kang. hati-hati ya kang. Thank you. dosa kalau aku tanya aku boleh pacaran atau tidak pasti kakak akan melarangku kamu mencintaiku sehingga mencegahku masuk neraka kenapa kamu tidak Menyayangi dirimu sendiri sehingga menjerumuskan diri sendiri ke neraka. Apakah aku sudah benar dengan ini?